Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ke kabar pertama di sini ada info spesial dari IndoSIAR di akun Instagram pribadi IndoSIAR Menginfokan persahabat ya bahwa kita harus wajib untuk mendukung idola Kita di voting Lida sosmed World Award 2021 mulai hari Kamis Tanggal 12 Agustus 2021 Tentu kita wajib untuk mendukung Lesti Kejora di situ kita lihat persahabat ya Dede Lesti ada di kategori di deretan artis Tuh luar biasa persahabat ya dan ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Indosiar mengatakan Halo Indosiar Mania Sudah siapkan memberikan dukungan kepada para artis yang masuk ke nominasi At Lidah World Award 2021 nanti For segera idol kalian mulai tanggal 12 Agustus Hanya di sosial media Indosiar dan video.com juga Tuh persahabat ya Banyak komentar dari para fans Leslar Salah satunya dari akun Ainuraini Budiman mengatakan Leslar Lovers borong lagi piala guys Yap untuk gaskan Ford idola kesayangan kita Masya Allah tentu tetap kompak, tetap selalu solid mendukung buat Lesti maupun Rizky Dilar Keunggahan berikutnya kita juga mendapatkan info bahagia soal jam tayang dari Cinta Abadi Leslar Antv Yang mana? Untuk hari Sabtu persahabat tanggal 14 Agustus jam 10.00 waktu Indonesia Barat akan hadir acara Cinta Abadi Leslar persahabat ya. Dicatat jamnya bismillah lancar mudah-mudahan semua tidak ada kendala dan hambatan. Tentu kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesengan kita untuk semua rangkaian acara pernikahan. Postingan tersebut telah di-repost kembali oleh akun Leslar, Dr. Lovers. Pasabat, ya, ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, Bismillah lancar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ala ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammadu semuanya sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammadu untuk berikutnya juga persahabat ada vitamin baru bahagia yang kita dapatkan Kita lihat di postingan ini Lesti sedang bersama Bibi India Wow Masya Allah persahabat luar biasa Tabarakallah Mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan Amin. Kita masih menunggu kejutan persahabat ya di Dimanakah Lesti kejora dan Bibi India ini Mudah-mudahan ada kabar terbaru dan kabar bahagia yang kita dapatkan persahabat ya dan kemungkinan berikutnya, kita lihat di sini vitamin manja juga dari Rizky Pilar, yang mana ada sebuah postingan ketika baru saja sampai di lokasi syuting dengan aura yang sangat luar biasa gantengnya, membuat kita terpanah, terpesona saat memandang kegantengan dari Rizky Pilar. Masya Allah, luar biasa doakan yang terbaik juga. Mudah-mudahan Rizky Pilar diberikan kesehatan kelancaran untuk syuting hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kejutan vitamin Manja hari ini tetap pantengin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.